Kampung Sukamaju memang kampung yang bisa dibilang terpencil lah gitu ya Pak ya. Mayoritasnya kami di sini Pak bisa dibilang kayak anak kecil. Saya sendiri macam uh, bisa dibilang alibat pun mungkin saya masih merangkak gitu Pak. Kenapa kayak gitu? Karena selama ini memang langsung nggak ada pendidikan yang kami terima gitu Pak. Tapi memang kami bangga Pak, cukup bangga, sampai menetik air mata Pak untuk menerima barang yang seperti ini di, dikasih sama kami. Tapi yang kecewanya Pak, kami tidak bisa untuk membaca, cuma menengok apalah artinya ditengok sebuah kertas. Sementara kita tidak tahu arti dan membaca isi kertas ini. suka menghapal, mungkin saya bisa menghapal karena itu dah itu yang saya amalkan hari demi hari bahasa Latinnya saya bisa baca tapi baca Arabnya saya langsung tidak bisa pak kayak gitulah kami semua umat Muslim desa juga maju Di sini saya mengwakili umat muslim Desa Sukamaju, Kampung Mu'alaf, kami banyak mengucapkan terima kasih kepada BWA dan para wakif yang telah me, mewakafkan sebagian Al-Quran kepada kami. Kita sama-sama berdoa untuk kami yang di sini agar terbuka dan dimudahkan kami untuk belajar dan mendalami agama kita yang kita cintai, Pak.